Selamat datang di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Kami adalah sekolah menengah pertama swasta di Pontianak yang merupakan sekolah favorit yang ada di Kota Pontianak. Muhammadiyah Satu Pontianak telah menjadi faktor penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas. SMP Muhammadiyah Satu Pontianak terus mengukir prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, tingkat nasional maupun internasional. Muhammadiyah 1 Pontianak adalah tempat belajar nyaman bagi 360 peserta didik terbaik. Dengan visi teladan dalam iman dan takwa, unggul dalam prestasi, dan terdepan dalam penguasaan IPTEK. SMP Muhammadiyah 1 Pontianak menjadi tujuan favorit bagi masyarakat Pontianak dan sekitarnya untuk menimba ilmu. Hal ini terbukti dari peminat yang mendaftar di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak adalah mereka peserta didik terbaik. Itu semua adalah kolaborasi yang saling bersinergi antara kurikulum, kesiswaan, sarana-prasarana, humas dan tata administrasi sekolah. SMP Muhammadiyah 1 Pontianak berusaha melaksanakan model-model pembelajaran dalam berbagai aktivitas yang inspiratif dan menyenangkan, ikatan pelajar Muhammadiyah dan perwakilan kelas adalah wadah berorganisasi bagi peserta didik. Mereka beraktualisasi dalam berbagai bentuk kesesuaian. Bentuk itu adalah mencakup keprapukaan, paskibra, robotik, roket air, tulis baca Quran, dan tahfiz Quran dan tilawah Quran di bidang mata pelajaran diantaranya adalah Pembinaan Olimpiade Matematika Pembinaan Olimpiade IPA Pembinaan Olimpiade IPS English Club English Conversation dan Desain Grafis di bidang seni diantaranya teater Sanitari dan seni musik SMP Muhammadiyah Satu Pontianak berusaha melengkapi sarana prasarana yang terus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan. Di antaranya, gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis, serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. dia satu pun tianak tetap berusaha mempertahankan pencapaian prestasi di bidang akademik maupun non-akademik